harapan dan realita terkadang timbul pertanyaan di dalam kepala bagaimana kehidupan anak-anak yang saya ajar dan didik 10-20 tahun ke depan ya apakah ada yang sudah meraih cita-citanya untuk menjadi polisi tentara perawat, dokter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 Melalui program Guru Pedalaman, dengan menjadi sponsor Guru Pedalaman, bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.